Okay, kembali lagi bersama rumah tovlog jadi di video kali ini tuh ceritanya kita mau unboxing ini kita kedatangan paket hari ini dari Dirteros Industri ini ada dua dus nggak tahu isinya apa jadi buat kalian yang belum tahu Dirteros itu apa jadi Dirteros itu sebuah brand yang memproduksi dan menjual mulai dari decal kaos sarung tangan jaket dan lain-lain dan salah satu contoh dekalnya itu yang sekarang saya pakai ini yang ada di sianya ini dekalnya dari Dirty Heroes Graphics jadi buat kalian yang pengen lihat-lihat contoh dekal atau kaos, jaket, dan lain-lainnya bisa langsung ke instagramnya untuk jaket dan lain-lain itu instagramnya Dirty Heroes Industry dan untuk dekal itu instagramnya Dirty Heroes Graphics oke langsung aja nggak usah lama-lama kita buka langsung paketnya biar tahu isinya itu apa. Oke, langsung kita unbox. dus satu satu cuma di ini dusnya agak penyok-penyok mungkin gara-gara pengiriman soalnya kan ini jadi ini dia kita buka yang dulu. mana dulu yang ini ini ya. aja lah. kita buka kita lihat isinya apa jadi ini bagian dalamnya kayak gini ntar ini dusnya seperti ini dusnya desain dusnya masih bagus jadi kayak gini jadi pas kita buka itu ada foto foto ya foto dari orang-orang yang pakai produk Dirti jadi kalau kita pakai produk Dirti nanti foto kita tuh dipampang di sini di dus, di dalam dus apa dus produknya itu sebagai ucapan terima kasih telah menggunakan produk dari Dirti jadi ini fotonya kelihatan gak sih enggak terlalu kelihatan ya way. jadi ini fotonya foto eh, ini ada foto lain <laughs> ya <Eyalah>, ada foto lain <laughs> foto saya maksudnya ada foto saya maksudnya di tengah nih jadi yang make makai produk Ih, jatuh. Pelan -pelan tuh jatuh lampuan atau jadi ini ada yang satu nih apa ya? kita keluarin dulu aja loh. ada satu dua terus ada bonus gantungan kunci nih, gantungan kunci terus dapat stiker dapat stiker terus yang terakhir nih apa yang paling gede kita keluarin dulu jadi ini tampak desain busnya nggak terlalu kelihatan ya nih jadi kita buka dari yang madu yang gede kita buka dari yang kecil ya dulu nih kita buka kecil nih isinya apa enggak tahu jatuh plastiknya juga ada tulisannya Dirty Eros desain plastiknya cakep desain apa packaging apa produknya Oh ini sarung helm jadi buat kita yang buat pembelian jaket kayak jaket kaos kayak gitu dapat free free sarung helm kayak gini keliatan ya tar. jadi ini gratis setiap pembelian jaket mendapatkan sarung helm berwarna biru tapi itu hanya sampai tanggal berapa ya tanggal 31 Maret kayaknya terus ini sarung helm yang pertama yang kedua ini apa ya plastiknya cakep nih wah plastiknya dirty heroes anjir ntar lepas miknya dulu oh ini kaos kaos dari Teros nah, ini. ini desain depannya terus ini desain belakangnya ntar ini desain belakangnya cakep desainnya cocok buat dipakai San Mori buat harian juga ini isinya kaos Bentar. kita buka lagi yang lainnya yang gede ini apa isinya nggak tahu mana bukannya? Oh ini hoodie, hoodie. <tuh> Jadi ini hoodie nya Ini desain depannya. Ada kantong tengahnya juga nih. Kayak model kantong kanguru kayak gitulah pokoknya ini gede ini bisa taruh ini ada resletingnya penutup kantongnya ini gede ini bisa taruh hp bisa taruh powerbank yang buat yang kemana-mana tiap hari bawa powerbank terus bisa taruh dompet juga ini desain belakangnya ini desain belakangnya desainnya cakep Oh ya, jadi buat kalian yang mau order jaket, hoodie, itu bisa request warna. Jadi buat kalian mau, misalnya mau hoodie atau jaketnya itu warna biru, atau putih, atau hitam itu bisa request. Cuma kalau request warna sendiri itu sistemnya PO kayaknya. Jadi kan kita custom warna sendiri, jadi diperin lagi. Ini desain belakangnya. Coba kita pakai. Ntar. Jadi kayak gini di jaketnya. Ini ukuran M. Harus deh. Ini kantong tengahnya. Modelnya kayak kantong kanguru. Jadi tengah bisa taruh barang, banyak barang sih ini. Gede kantongnya di, di sini juga ada kantong di samping kiri kanannya. Untuk dari bahan sih bagus. Terus dingin bahannya, lembut kita buka lagi yang satunya satu nih nih stiker nih gantungan kunci terus ini stiker kita buka dulu yang satunya ini isinya apa yang satunya <tuh> mana cutter lagi tadi katernya lompat kemana oh Ribet unboxingnya, soalnya sendiri kan, untuk packagingnya sama nih. Ada fotonya juga, foto kita yang pakai, pokoknya foto orang-orang yang pakai produk DH di pampang di sini terus desainnya juga sama kayak dus yang satunya tadi kita lihat isinya apa Uh, ternyata ada ada kartu garansinya sob tuh ada kartu garansi ada kartu garansi jadi kayak katanya mah kalau kita beli jaket atau aduh ntar jadi katanya kalau kita beli jaket hoodie, hoodie kayak gitu di dirty heroes itu ada garansinya juga jadi kalau misalnya sebelum jangka waktunya itu berapa lama ya kurang lebih kayaknya sebulan sih jangka waktunya jadi kalau dalam waktu sebulan atau berapa gitu itu jaket atau hoodie-nya robek robek di bagian sini atau di bagian mana itu bisa kita bisa klaim garansinya jadi nanti dikirim dibenerin lagi jaketnya atau diganti baru enggak tahu guys pokoknya dapat garansi lah kalau kita beli jaket atau hoodie di Dirtiheros jadi kalau robek atau apa bisa kita balikin lagi kalau tempat lainnya nggak ada iyalah mana ada tempat lain beli jaket dapat garansi ini desain plastiknya sama kayak yang tadi kita keluarin aja satu ini yang sangat kecil terus ini ini stiker juga sama gantungan kunci terus ini Jaket. kita lihat ini apa uh sarung tangan sarung tangan <kuh> dari Dirt buat ngevlog akhirnya dapat sarung tangan baru coba kita saat cobain dulu Ini warna biru sama kayak warna siannya masuk lah ada biru ada hitam ada biru apa ya biru Tosca atau apa nggak tahu buta warna soalnya ini, ini ini ukuran XL akhirnya tangan baru buat ngevlog terus kita buka lagi ini dari yang kecil ini. Oh, kaos juga, dapat kaos. Dapat kaos lagi. Ini bagian depannya. Ini bagian depannya. Terus. Ini bagian belakangnya. Dirti heroes Cakep desainnya. Warna kuning. Kelihatan guys. Moga aja kelihatan jelas ya. Terus yang satunya apa ya? Oh ini. Bukannya dari mana? Oh, jaket. Kalau yang ini hoodie, yang ini jaket. Warnanya loreng, apa warnanya loreng. Hmm. Cakep warnanya warna loreng terus warna biru ada warna birunya. Ah, seneng aing. Ai. Ah, ini mah harus dipakai san mori ini mah, pokoknya Minggu ini harus san mori pokoknya pakai jaket baru. Pakai sarung tangan baru pokoknya. Kita san mori ke daerah sana. Daerah Cangar. Ini bagian belakangnya. Cakep desain belakang ini. Warna biru. Kayaknya ini mah hari Minggu harus San Mori nih, nggak boleh nggak harus San Mori. Kita dapat jaket baru ya kan, jaket baru, sarung tangan baru. Coba kita cobain yang jaket ini. Ntar. Ya kita lanjut lagi. Jadi tadi baterai GoPro-nya habis, ganti dulu. Jadi ini jaketnya udah kepake, agak ngepres sih kalau di saya, nah, badan gede, kan ini ukuran M. Ini, ini ada kantong kanggurunya juga di depan, main gede juga kantongnya, kantong samping mah nggak ada. Oh ada kan. oh ada kantong sampingnya ada kantong samping juga nih, ada kantong samping terus ada kantong depannya kantong kanggurunya ini bahannya kayak semi waterproof gitu sih jadi nggak 100% anti air cuma kalau dipakai hujan-hujanan ya masih bisa soalnya udah pernah pakai juga yang jaket sebelumnya kan dari teras juga bahannya kayaknya sama itu dipakai hujan-hujanan tuh, ba, gak, ba, ba, apa, baju itu, baju di dalam nggak langsung basah, jadi badan tuh nggak langsung basah. Dia cuma lembab-lembab dikit, padahal itu kondisinya hujan deras. Jadi, makanya kalau tiap keluar pasti saya pakai jaket yang itu yang semi waterproof. Soalnya biar kalau kehujanan tuh nggak basah gitu badan. Ini warnanya loreng, suka sih yang warna loreng kayak gini, cakep ini bagian belakangnya, ah gak kelihatan bagian belakangnya jadi ini untuk bagian dalamnya ini tadi lihat tuh bagian dalamnya tuh di print jadi bukan kayak polosan kayak gitu jadi bagian dalamnya tuh print juga cuma tadi lupa diliatin ke kamera jadi ini jadi ini dia isinya itu, jaket ada dua, jaket satu hoodie satu, terus kaos 2 sama mana tadi? Sarung tangan, dapat sarung tangan juga. Terus sama ini free sarung helm buat pembelian jaket dan hoodie. Batasnya itu cuma sampai 31 Maret kayaknya. Ini yang warna biru. Masuk warnanya sama usianya. Kita pakai lagi jaket apa? Sarung tangannya. Cakep. jadi ini dia sarung tangan masuk sama warna jaket ini mah harusan mori besok mah. oke jadi mungkin segitu aja video unboxing jadi buat kalian yang mau order jaket sarung tangan ini sarung tangannya juga dijual sarung tangan, jaket, kaos, terus hoodie buat kalian yang mau order bisa langsung ke instagramnya. nya dirte Heroes industri atau bisa langsung DM bisa lewat saya juga bisa DM ke Instagram saya nanti link Instagramnya saya taruh di deskripsi atau buat yang mau langsung order bisa lewat Shopee nanti link Shopee nya juga saya taruh di deskripsi video langsung cek aja di deskripsi video untuk link Instagram dan link ordernya jadi mungkin segini aja video unboxingnya unboxing paket dari dirte Heroes paket aparel buat Sanmori nanti oke okay. buat yang mau order langsung diorder, see you next video